yo everyone welcome back on mah youtube channel still with me Theo? oke okay, dia ini adalah satu bendera sama brand uh, Spinnaker nah kalian tentunya udah tahu apa itu nah ini dia yang bakal gue review sekarang ini adalah brand dari duksot nah mewah kan mewah kan oke okay. Nah, sebelum gue lanjut ke spesifikasinya, kalian pasti penasaran karena modelnya? Ya, buat yang udah punya, mungkin udah tahu, atau mungkin yang udah tahu, ya, model ini similar banget sama salah satu brand jam tangan mewah, yaitu IWC Aquatimer Timer 2000, atau IWC Aqua Timer 2000. Hmm, gue bilang sih, awalnya gue bilang nggak yakin, ya mirip apa enggak, mirip apa enggak tapi setelah go search ya ternyata mirip. Cuman ada perbedaan tipis banget. Dan namanya ini Dukshot adalah Dukshot Mergulho. Untuk kode SKU-nya itu ada di 2DX2035. Jadi kalau kalian nyari di website kita, kalian bisa klik uh, kotak search -nya itu DX-2035. strip Ya, atau mungkin di cukup diketik Mergulho gitu aja dia udah keluar sih Oke lanjut ke movement Dockshot ini dia menggunakan movement automatic ya Dan kalau dilihat dari uh, model movementnya Ini dia menggunakan uh, Japan movement Nah untuk case nya Case nya ini terbuat dari stainless steel yang solid banget sih kalau gue bilang build quality nya keren dia finishing polish ya jarang-jarang ada e, jam tongkrongannya diver gini tuh finishingnya polish nah inilah yang membedakan si Duxot. dia e, arah desainnya itu lebih ke sports luxury ya karena walaupun ini diver ya diver kan termasuk sports ya tapi dia ngarahnya untuk finishing desainnya itu lebih ke Luxury, mewah, agak-agak mewah tampilannya ya. Nah, untuk flash materialnya sendiri, dia ini udah terbuat dari, um, udah menggunakan sapphire crystal with anti-reflective coating. Nah, untuk case backnya ini biasanya kan sitru Nah, kalau ini dia solid dengan ada logo dukshot di sini ya. Nah, ini kayak kalian lihat di sini. Nah, untuk diameternya sendiri itu ada di 44 mm dan untuk ketebalannya sendiri masih di 14mm lumayan tebel tapi pas banget sih sama uh, lebar diameternya ya nah untuk look widthnya nih look widthnya ini kurang lebih uh, dia ada di 22mm ya jadi buat yang suka gonta ganti strap jangan salah pilih ukuran strap ya mending dihitung dulu dari look, uh, look width widthnya ini ya lebar dalamnya ini kalian hitung dulu Ya, Nah kalau untuk ukuran lug to nih Ini tanduk sama tanduknya ini Ini kurang lebih di 51 mm Dan untuk rantainya sendiri Dia ini modelnya sih kayak oyster ya Tapi dia jauh lebih apa ya gue bilang Lebih fleksibel Biasanya kalau oyster tuh karena dia gede-gede Kan agak kaku sedikit ya Kalau ini feelsnya itu kayak presiden bracelet nih. kalau bedanya kalau presiden itu kan lebih kayak pipa ya kecil-kecil kalau ini modelnya oyster tapi feelsnya itu kayak pakai presiden solid tapi fleksibel banget coba deh on hands ya. sekarang on hands di tangan gua nih tangan gua anyway cuman 14,5 lah 14,4 14,5 oke okay, let's see hmm Ternyata masih nggak gitu overhang, ya. Masih nggak gitu overhang, masih pas banget, deh. Ya, harusnya kalau untuk ukuran dress watch ini udah overhang, tapi ini karena sport watch, jadi masih oke. Okay. Ini karena laktolaknya itu mungkin bentuk laknya dia itu lebih ngarah ke bawah dibanding memanjang ke atas, ya. Dia lebih ke bawah. Jadi, buat small wrist, ini masih bersahabat banget, dan beneran yang tadi gue bilang feels braceletnya ini nyaman banget karena dia benar-benar fleksibel jadi benar-benar plak ngikutin bentuk tangan jadi ini nyaman banget ya beratnya juga pas ergonomik kelihatannya solid kokoh gitu loh ini keren banget nah untuk claspnya dia hanya pakai tri-folded with double push button tapi sayangnya untuk model jam kayak gini dia nggak punya secure lock yang kayak biasanya sih tapi it's okay sih ini tetap aman kok nah untuk water resistance nya sendiri si Duxok mergulho ini dia di 20 atm ya atau 200 meter nah kalau untuk crown nya sendiri dia juga udah screw down crown jadi kalau udah habis setting jam dan tanggal jangan lupa ya selalu dikunci lagi crownnya supaya lebih safety kalau kena air or else nah untuk tampilan bezelnya ini yang gue suka nih angka-angkanya itu bener-bener pas nggak terlalu gede nggak terlalu bold tapi nggak terlalu tipis tapi pas banget terus warnanya juga stunning ini yang salah satu nilai plus dari gue ya terus bentuk bezelnya bezel itu kan biasanya bergerigi kecil-kecil ya tapi kalau dia ini uh, si Mergulho ini model bezelnya itu kayak apa ya kalau gue bilang itu kayak gergaji deh dan gripnya enak banget kalau buat diputer uh, dan kliknya itu nice banget sih agak-agak heavy dikit tapi kliknya nice klik bener-bener klik nah Oke. nah fitur lainnya dia punya windows date di angka 3 seperti biasa ya kalau untuk loomnya biasanya jam kayak gini pasti punya lum. nah yang kebetulan gue pegang ini adalah yang bezelnya warna black yellow ini salah satu fa warna favorit gue ya nah yang lebih keren lagi ini ada nih white dial kenapa gue bilang white dial ini keren karena somehow ya white dial tuh walaupun jamnya sporty tapi masih ada kesan formal sama elegance itu masih dapat gitu loh kesan dandy nya little bit flamboyannya itu keren nih kalau putih kelihatan lebih mewah padahal ini di harga yang sama di tipe yang sama di spesifikasi yang sama tapi yang putih ini kalau menurut gue jauh lebih mewah sih nya paling cuman main di strap aja sih, biasanya ganti strap aja kesannya udah beda, apalagi kalau strapnya warnanya kontras sama warna dialnya, buh nice. Nah yang satu lagi ini orang biasanya kalau kayak gini ini bilangnya apa, Batman ya, hitam biru Batman bezel ya, ini juga nggak kalah kerennya sih. Jadi, gue bilang, misi mergulho ini ada tiga warna yang gue pegang. Ini keren semua, tergantung selera kalian yang mana sih. So, gimana buat kalian yang udah nungguin Dukshot? Yang kemarin-kemarin sempet tanya-tanya Dukshot, nah ini udah ada lagi di seri mergulho ya. Kalian bisa langsung cek di website kita atau aplikasi kita, dx 2035 atau mungkin langsung diklik aja mergulho ya. Untuk harga semuanya kalian juga bisa cek di website kita. Oke, itu tadi review Dukesat Mergulho. Buat yang udah mulai keracunan, udah mulai pengen, penasaran, bisa langsung kepoin website kita. Terus buat yang baru nonton, jangan lupa klik like and subscribe. Yang nggak suka juga kliknya like juga. ya. Kalau ada pertanyaan or else bisa langsung tulis di kolom komen. Oke, okay. I think that's all everyone, jangan sampai kehabisan ya, hmm, ntar kalau udah kehabisan, ih nggak asik banget deh, kesannya kayak, "Yah, nunggu lagi dong restock. Oke okay, everyone, Yang langs uh, yang udah kepo-kepo langsung aja kabur ke website kita, happy hunting and happy shopping, see you on the next video, bye.